Dan informasi pertama yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dilansir dari akun Instagram dari akun Instagram Mom Ating dari instastorynya story Mom I Di sini ada ayah Ojak dan juga Ayu Tingting -ting nih ya. Lagi minum minuman khas dari The Halu Cafe. Lebaran tetap minumnya The Halu Cafe. Ayu Ting Ting Seger banget ya Ayah Ojak Wah sehat selalu untuk Ayah Dan Ayu Ting Ting Kita selanjutnya di sini dari akun Instagram Ayu Ting Ting Ayu mengucapkan happy Eid mu semua Maaf lahir batin ya Kalau ada salah dari kita Baik yang disengaja ataupun tidak Selamat Lebaran all Bajunya koleksi dari Manjah Ivan Gunawan for a today. Lihat di sini semuanya kompak banget ya dari atas sampai bawah. Wah luar biasa. Cuman ada yang satu yang kurang nih Iki kok cemberut ya? Kenapa sih? Cantik kok cemberut. Belum dapat thr dari mamah ya. Sehat selalu ya untuk ada Iki semoga sehat dan jadi anak, -anak. yang soleha. Amin ya Robalalami. Dari postingan itu ting ting banyak sekali yang berkomentar salah. Satunya dari Isaskan Fihil Eid Mubarak Ayu Ting Ting menjawabnya ya Baby happy Ed Mubarak too. Love untuk Isyashkan Fikyat Selamat Idul Fitri juga Untuk Isyashkan Fikyat Di India ya Kemudian juga dari Uwa Krishna Fahreji Mohon maaf lahir dan batin Ayu Ting Ting Dan sekeluarga Love you Untuk semuanya Terima kasih Krishna Fahreji Atas ucapannya Kemudian juga dari Robby Purbani Abang ganteng di sini juga Mengucapkan maaf lahir batin Bu Ayu Umi dan Iki, mohon maaf lahir dan batin ya terima kasih Robby Purba Ayu Ting Ting A -a. mohon maaf lahir batin juga ya love wow emotiknya diberikan love nih buat Bang Purba sehat selalu ya semoga keduanya bisa membuka hati masing-masing deh ya amin ya robbal alamin dan dari buka harga Bu Ayu Happy it mubarak maaf lahir batin ya Bu maaf kalau ada salah kata dan perbuatan Salam buat semuanya ya Bu Ayu. Dari Reza Carlos memberikan emoti love-nya tiga. Dan gambar hatinya juga tiga love untuk Reza Carlos. Dari Irma Dharma Wangsa, Maaf lahir batin ya Ayu Tingting. -ting. Salam buat keluarga. Terima kasih ucapannya Irma Dharma Wangsa. Happy It Mubarak juga untuk Irma Semoga, Semoga sehat selalu Kemudian juga dari Davansi Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin babe love Untuk Ayu Ting Ting Kemudian dari Derma Pro, Selamat Hari Idul Fitri, Kak Ayu, Ayah, Umi, dan seluruh keluarga besar, mohon maaf lahir dan batin Kemudian dari Hafni, Bu Ayu mohon maaf ya jika ada salah kata dan perbuatan Dari Erik Gentong, mohon maaf lahir dan batin ya Wak, sama-sama terima kasih ucapannya Kak Erik Gentong Yodi Eci Selamat Hari Raya Idul Fitri Neng Ayu Ting Ting dari Muhad mohon maaf lahir batin Ya Ay, selamat lebaran semoga sehat-sehat selalu love you untuk Ayu Ting Ting terima kasih ucapannya Muhad Klee kemudian juga ada Iis nih ya mohon maaf lahir batin cium sayang buat semuanya Yayu love you untuk Ayu Ting Ting Terima kasih, ucapannya. Ma Alemong sehat selalu ya. Buat Ma Alemong selamat hari lebaran. Kok juga Kembali, keluarga Ayu Ting Ting, pakaiannya juga cakep banget ya. Koleksi dari Manjah Collection, dan baju-baju ini dihadiahi langsung loh oleh Kak Ivan Gunawan. Special untuk keluarga Ayu Ting Ting, dan di sini kita akan melihatnya, dilansir dari akun di Instagram Siram Dana 2 di sini ada Ayu Tingting -Ting nih sama Ivan Gunawan lagi video call nih ya, lebaran Wow luar biasa deh ya untuk keduanya Mimin sawpok nih sama kata-kata yang ada di bawahnya Ivan Gunawan tuh love you Wow Ayu Tingting -Ting, Ivan Gunawan love you ya yeah. Semoga kedepannya ada kabar gembira nih untuk kita semua dari Ayu Tingting -Ting dan Ivan Gunawan Dua terbaik untuk mereka berdua dan di sini keluarga besar Bronis Tipe mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ivan Gunawan Ruben Onsu dicagur Cagur dan semuanya mau cerita. Minalaidin dan mohon maaf lahir dan batin. Dan dari akun Instagram Momiting, Selamat Lebaran ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ada Reza Carlos juga di sana ya, bersama keluarga Ayu Tingting. -ting. Dan berita selanjutnya dilansir dari akun Instagram Ivan Gunawan. Menjadi sebuah keluarga berarti anda adalah bagian dari sesuatu yang indah. Dan anda akan mencintai dan dicintai seumur hidup anda Keluarga cantik dari Ayu Tinting Mengenakan koleksi set keluarga Manjah Ivan Gunawan di hari lebaran Semoga keluarga kalian selalu diberkati Amin ya alamin. teknya Manjah Gunawan Collection Manjah Ivan Gunawan manja Ivan Gunawan Family Wow, the best day untuk Kak Ivan Gunawan Sontak dari postingan Ivan Gunawan tersebut Banyak sekali komentar berdatangan ya di akun Instagramnya Ivan Gunawan mengomentari status yang ditulis oleh Ivan Gunawan. Salah satunya dari silent. Oke, okay. semoga Kak Igun bisa masuk foto di situ jadi keluarga. Amin ya rabbal Terima kasih doanya. Silent. Oke, okay. semoga diijabah ya oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Almira Indah Furniture, harusnya Kak Igun ikut jejer pangku birkis yes, dong. Kan kita lihatnya seneng bahagia, love you Kak Igun. Kemudian juga dari Ren sembilan kapan ibun pangku bilik duduk bareng Ayu, ayo, ayo mah sudah siap puasa, antar lagi bulan depan Ayu ulang tahun langsung buat lamaran ya mah. Hey Angelus satu dua tiga, Selamat Idul Fitri for you and for family, ayo tinting and Ivanku I love you dan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih ucapannya Anji Leo 123. Kemudian juga dari empat 249. Ikis kenapa kok merengut aja? <laughs> Namanya anak, anak kecil ya, kali ada sesuatu nih yang membuat Ikis merengut. Kemudian dari Haqia 27. Min mau izin mohon maaf lahir dan batin. Dan dari Jim Sonay Love, ekspresi sama seperti ekspresi anakku waktu diajak berfoto-foto Tapi belum ada yang ngasih THR Setelah dapat THR, ekspresi senyum lebar <laughs> Kemudian juga dari Ed Clear, keren selamat lebaran ke Ivan Gunawan Ayu Ting -tik. Dari Asri Wibawanti, baju rancangan super duper mega bintang SDBS Bagus sekali bajunya Kemudian juga dari Syekh Muhammad faisal Ed Mubarok. Bagus banget baju lebarannya. Yupita Molani harus ya Kak Ivan juga ada di sana foto bareng keluarga Kak Ayu Tingting. -ting. Love you Kak Ivan Gunawan. Ayu Tingting. -ting. Terima kasih atas ucapannya, Yupita Molani semoga dijabah oleh Allah subhanahuwataala dari Tini Hatimotiarana. Habikis nacem berbuat bahagia selalu buat semuanya. Love you untuk Ayu Tinting dan Mom Aiting serta ayah Ojak sehat selalu ya. Dan di sini suasana Lebaran di rumah Kak Ivan Gunawan nih ya. Wow makanannya lezat-lezat sekali luar biasa. Semoga bulan di depan kita lebih baik lagi ya. Sekali lagi selamat hari lebaran untuk keluarga Ivan Gunawan, Mami, Mom Aiting, Ayu Ting dan semuanya. Semoga ke depan kita menjadi lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Dilancarkan segala rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Oke, sahabat jangan lupa like, komen, sudah subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.